banyak tatapan difokuskan pada pemuda yang perlahan-lahan melangkah maju. Tatapan mereka mengandung ekspresi yang agak aneh. Lindong sudah membuktikan kekuatannya yang luar biasa berkali-kali dalam pertempuran sebelumnya. Meskipun ia hanya muncul pada tahap 4 Yuan Nirvana di permukaan. Semua orang jelas mengerti bahwa kemampuan bertarungnya melebihi level itu. Dari cara mereka melihatnya, Lindong sudah memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengan Kintian. Namun, dalam situasi saat ini, bahkan Kintian telah benar-benar dikalahkan. Bisakah Lindong benar-benar mengubah gelombang Lindong dari langit di atas? Chow Yu menunduk dan menatap Lindong. Sudut-sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan aneh ketika dia dengan lembut tertawa. Aku telah menyaksikan pertarunganmu sebelumnya. Kamu tidak buruk tetapi kamu masih bukan pasangan aku. Aku akan menyarankan untuk tidak mencoba pamer. Petik 2. Lindung tersenyum dan menjawab. Siapa yang tahu kecuali aku mencobanya? Apakah kamu tidak setuju? Petik 2. Aku takut kamu bahkan tidak akan bisa mempertahankan kehidupan menyedihkanmu jika kamu mencobanya. Cao Yu tertawa. Kakak Cao, kenapa kamu membuang-buang waktu untuk bocah ini? Hanya empat tahap Yuan Nirvana yang benar-benar berani bertindak kuat. Mengapa tidak meninggalkan dia untukku? Pria feminin di samping Chow Yu memandang Lindong dengan cara yang aneh saat dia mengeluarkan tawa yang aneh. Aku akan menanganinya. Chow Yu melambaikan tangannya. Matanya berhenti pada Lindong saat dia berbicara. Orang ini tidak sesederhana yang dia tunjukkan. Meremehkannya akan membuatmu sangat mahal. Oh, pria yang dikenal sebagai Chang Wei mengangkat alisnya. Dia jelas tidak setuju dengan kata-kata ini. Meskipun dia bukan salah satu praktisi top dalam generasi muda wilayah Suan Barat, Lindong dan yang lainnya bahkan belum memasuki sekte super. Sementara dia di sisi lain sudah dilatih dalam sekte super selama dua tahun. Perhatikan yang lain sambil membangun formasi. Cao Yu samar-samar memerintahkan sebelum perlahan melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya ke arah Lindong. Melengkung sedikit saat dia tertawa. Lakukan. Izinkan aku untuk melihat berapa banyak putaran yang bisa kamu tahan terhadap aku. Aku akan meninggalkan masalah mengganggu formasi untuk kalian. Lindong berbalik dan berbicara dengan Lan Ying dan yang lainnya. Hati-hati. Lan Ying berbicara dengan khawatir. Jika Lindong juga dihabisi oleh Chow Yu, itu akan menjadi pukulan terlalu besar pada moral mereka. Lindong tersenyum kecil dan mengangguk. Segera setelah itu, dia menghela napas dalam-dalam. Kilatan tajam berangsur-angsur melonjak jauh di dalam matanya. Meniru Chow Yu. Dia juga meringkuk tangannya. Lanjutkan. Izinkan aku untuk merasakan betapa kuatnya kamu para ahli dari wilayah Suan Barat. Petik dua. Chow Yu jelas agak jengkel dengan sikap lindung. Matanya langsung menyipit ketika kilatan dingin melintas melewati mereka. Benar-benar bodoh arogan. Chow Yu mencibir dalam hati. Tanpa basa-basi lagi. Dia mengulurkan tangannya saat jarinya menekan ke ruang kosong. Bang, tindakan yang tampaknya kasual ini menyebabkan kekuatan Yuan dari tanah mendidih dalam sekejap. Ruang kosong sekali lagi menjadi terdistorsi ketika cahaya hitam monsterus melonjak. Ini langsung berubah menjadi sinar cahaya hitam yang memiliki aura yang tak tertandingi saat merobek langit dan menembak ke arah lindung dengan cara yang tidak bisa dihindari. Lan Ying dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat serangan ganas Chao Yu. Dari kelihatannya, Chao Yu tidak punya niat untuk membiarkan Lindung bertahan bahkan untuk satu putaran pun. Serangan pada kecepatan ini tidak mungkin untuk dihindari. Persis seperti yang diharapkan Lan Ying dan yang lainnya. Dihadapkan dengan ruang ini merobek sinar hitam, Lindung tidak berencana untuk menghindar sama sekali. Swoosh Sinar hitam cahaya yang berisi kekuatan mematikan yang mengejutkan telah tiba di depan lindung di saat berikutnya. Hati kelompok Lan Ying langsung tenggelam ketika mereka melihat adegan ini. Bang! Suara rendah dan dalam tiba-tiba bergema. Saat Lan Ying dan ekspresi lainnya meredup. Apakah sudah selesai? Orang bodoh yang mencari kematian. Chang Wei dan yang lainnya tanpa sadar tertawa keras dan berbicara dengan suara aneh setelah melihat adegan ini. Dia belum mati, alis Chow Yu perlahan dirajut. Suara lembutnya mengandung sedikit kejutan. Apa? Chang Wei dan geng yang tertawa terbahak-bahak segera terpana ketika mereka mendengar kata-kata Chow Yu. Sementara keheranan menutupi wajah mereka. Mereka jelas mengerti betapa mengerikannya. Surga penyegelan arai, ketika diaktifkan oleh Chow Yu. Bagaimana mungkin Lindung menahan kekuatan seperti itu? Cao Yu mengabaikan mereka. Matanya terpaku erat ke tempat di mana cahaya hitam secara bertahap tersebar. Sosok yang sangat kokoh terlihat samar di sana. Hah, itu tidak benar. Kelompok Chang Wei dan Lan Ying tertegun ketika mereka melihat sosok yang sangat kuat. Cahaya hitam akhirnya benar-benar tersebar ketika sosok yang kuat akhirnya muncul dalam pemandangan semua orang. Tubuhnya merah cerah. Sekilas. Seolah-olah itu dibangun dari tembaga merah. Wajah itu juga bukan dari Lindong. Sebaliknya, wajah yang tidak dikenal berkedip dengan cahaya merah. Ini adalah boneka jiwa darah. Murid Chow Yu sedikit menyusut saat dia menatap tubuh merah cerah. Aura Samar namun mengerikan menyebar dari tubuh. Dia perlahan membuka mulutnya. Terkejut bahwa Lindung tidak hanya memiliki boneka jiwa, tapi itu bahkan boneka jiwa darah terkuat. Yang paling penting, tingkat wayang jiwa darah ini cukup tinggi. Itu kemungkinan telah mencapai tingkat kelas 5 atau lebih tinggi. Keok, sosok manusia perlahan-lahan keluar dari belakang boneka jiwa yang kokoh itu. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Chow Yu. Penglihatanmu cukup bagus. Wayang jiwa ini secara alami adalah wayang jiwa darah di tangan Lindong. Sejak dia melelang kerangka desolate Heavenly Kau di kota Wansiang, Little Marten telah menggunakan set tulang ini untuk memperkuat wayang jiwa darah. Dikombinasikan dengan tumpukan besar pil Nirvana milik Lindong, Blood Soul Puppet saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Berdasarkan dugaan Lindong, Blood Soul Puppet saat ini seharusnya telah mencapai tingkat Soul Puppet Kelas 5. Kekuatan defensifnya menjadi sedikit menakutkan karena penambahan sapi surgawi Desolate untuk memperbaikinya. Serangan ganas Chou Yu mampu melukai serius lima ahli tahap 5 Nirvana Yuan. Namun. Itu hanya meninggalkan tanda dangkal di tubuh Blood Soul Puppet Lindong. Joy muncul di Lan Ying dan mata yang lain ketika mereka melihat bahwa Lindong baik-baik saja. Jelas, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lindong akan benar-benar menggunakan wayang jiwa untuk memblokir serangan Chou Yu. Wayang jiwa darah yang kuat. Namun, aku bertanya-tanya berapa banyak serangan aku yang bisa bertahan. Chou Yu tersenyum dengan sikap acuh tak acuh. Tidakkah kamu tahu begitu kamu mencoba? Lin Dong menyeringai. Segera, ketajaman melintas di matanya. Kakinya menginjak tanah saat tubuhnya bergegas keluar. Tangannya mengepalkan tombak buaya surgawi yang muncul. Dengan berengsek, tombak berubah menjadi banyak tombak tajam yang memenuhi langit. Menyelimuti Cao Yu. Beberapa lampu hijau redup juga diam-diam mengalir sementara tombak bersinar. Swoosh! Mata Chow Yu mengeras sedikit ketika dia melihat Lindung menyerang. Dia memukul telapak tangannya ke depan saat cahaya hitam segera berkumpul di langit. Spes bergoyang saat cahaya hitam berubah menjadi tangan besar yang dengan kasar menamparkan Lindong. Bang! Namun, tepat ketika tangan raksasa cahaya hitam hendak menyerang Lindong, cahaya merah tiba-tiba-tiba. Dengan pukulan, itu bertabrakan dengan tangan cahaya hitam raksasa. Swoosh! Swoosh! Riak mengejutkan meletus di atas kepala Lindong. Namun, yang terakhir benar-benar mengabaikannya. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Chaoyu. Yu. Cahaya tombak tajam diarahkan ke semua titik vital Chaoyu. Yu. Ku, setelah melihat penggunaan Lin Blood Puppet yang licik untuk memblokir serangan itu. Sementara ia melepaskan serangannya sendiri. Chaoyu Yu tanpa sadar mendengus dingin. Cahaya keemasan cerah segera melonjak keluar langsung berubah menjadi perisai emas dengan cahaya keemasan yang tampaknya mengalir di atasnya. Dentang-dentang-dentang, tombak tajam bersinar kejam menghantam perisai emas. Namun, itu hanya menyebabkan beberapa percikan muncul, dan jelas tidak dapat menghancurkan pertahanan yang terakhir. Hanya ini yang kamu miliki, Cao Ying mencibir. Namun, ejekannya baru saja terbentuk ketika matanya tiba-tiba mengeras. Dia menyadari bahwa tombak bersinar tidak segera menghilang setelah dihancurkan secara terpisah. Sebaliknya, banyak lampu hijau keluar dari dalam mereka. Lampu hijau ini tampak seperti timbangan hijau. Sisik-sisik itu melintas sebagai riak yang samar tapi sangat tajam menyebar darinya. Cici-cici. Sisik hijau seperti hujan. Mereka tiba dengan cepat dan tanpa ampun memukul perisai emas. Kali ini, tidak ada percikan api. Timbangan hijau menembus-menembus perisai emas yang tak tertandingi. Sebelum bergerak menuju titik-titik vital Chao Yu dengan kecepatan yang menakjubkan. Ini adalah serangan yang sebenarnya ya. Adegan mendadak ini juga menyebabkan Chao Yu terkejut. Serangan lindung sebelumnya hanyalah tipuan. Serangan sebenarnya adalah sisik-sisik ini yang tersembunyi di dalam tombak bersinar. Ada kecerdikan tapi itu tidak berguna untukku. Mata Chao Yu berubah dingin. Tubuhnya bergetar sedikit ketika ruang sekitarnya menjadi terdistorsi. Cahaya hitam menyebar dari area yang terdistorsi ini. Membentuk lingkaran cahaya yang menutupi tubuhnya. Dentang-dentang, sisik hijau yang sangat tajam menabrak penghalang cahaya. Namun, mereka tampak seperti batu yang tenggelam ke laut. Mereka tidak menyebabkan kerusakan karena mereka benar-benar menghilang. Lindong, ranah ini sudah dicakup oleh arai penyegelan surga. Aku bisa meminjam sebagian dari kekuatannya. Lupakan kamu. Bahkan jika kalian semua harus menyerang. Kamu tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Cao Yu berdiri di dalam lingkaran cahaya saat dia mencibir. Swoosh. Namun. Lindung benar-benar mengabaikan Cao Yu. Dia menekan dengan ujung kakinya saat tubuhnya menembak ke langit. Dia duduk bersila di langit di tengah-tengah banyak mata tertegun. Sementara gelombang energi mental yang kuat tiba-tiba tersapu keluar dari istana nianya. Kekuatan mental seperti badai yang membentang. Selain itu, itu menyebar dengan kecepatan yang mengerikan, seolah-olah gunung berapi yang telah ditekan selama beberapa tahun akhirnya meletus. Gemuruh awan gelap tiba-tiba berkumpul di langit, sementara energi mental lindung meletus dan angin gila mengamuk di sekitar. Adegan ini mengejutkan semua orang. Sesaat kemudian.